saya ambil dari media online www.kilat.com Dengan judul Sang istri terciduk flexing Sudarman Harjasa Putra jadi sorotan Disebut pernah terjerat kasus mafia tanah Oh meleh Satu persatu harta Janggal pejabat negara terus dikuliti warganet Kali ini Sudarman Harjasa Putra yang masuk radar atensi Sudarman Harjasaputra Putra diketahui menjabat sebagai Kepala Kantor Barang Pertanahan Jakarta Timur. Sudarman Harjasaputra Putra menjadi sorotan setelah foto istrinya yang tengah menaiki pesawat kelas bisnis beredar di lini masa Twitter. Foto tersebut pertama kali diunggah oleh akun Partai Sotmed pada Kamis dini hari 9 Maret 2023. Para unggahan lanjutan, akun Edpartai Sotmed menyebut Sudarman Harja Saputra sempat terseret kasus mafia tanah. Berhubung banyak yang penasaran, beliau adalah istrinya Sudarman Harja Saputra, Kepala Kantor Badan Pertanahan Jak Jakarta Timur yang namanya pernah disebut-sebut dalam kasus mafia tanah. Tulisnya di kulit edikutipkilat.com eh, Kamis 9 Februari 2023. Dalam unggahannya tersebut, Ed Partai Shotnet menyematkan hasil tangkap layar sebuah artikel yang menerangkan tentang kasus yang menjerat Sudarman. Dalam artikel itu memaparkan adanya aksi demonstrasi yang dilini yang diinisiasi oleh gerakan rakyat tolak aktor koruptor atau Gertak. Pada 12 Juli 2022 Demonstrasi tersebut digelar di depan gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Atau Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN Di jalan sisi nama Raja Jakarta Selatan Untuk massa aksi dalam demonstrasi itu mendesak Kementerian ATR atau BPN Maksud kasus mafia tanah di Jakarta Timur khususnya di wilayah Cakung Selain itu Gertak juga mendesak kementerian ATR atau BPN Mencopot sejumlah oknum pejabat pertarahan yang ikut terlibat Nama Sudarman Harja Saputra menjadi salah satu dari enam oknum pejabat Yang didesak untuk dicopot dari jabatannya Sudarman Harjasa Putra dituding ikut membantu Kong Kalikong mufakat jahat bersama Tabalujan dalam dugaan kasus mafia tanah. Gertak menilai kasus sengketa yang terjadi di Cakung penuh dengan rekayasa sehingga harus diusut tuntas. Selain itu, intervensi dari para pengusaha dan oknum pejawab berpertarahan dalam kasus tersebut dinilai semakin merugikan rakyat kecil. Unggahan Ed Partai Sotmet terkait Sudan harjasa putra itu sontar monorespon dan komentar warganet. Ini kementerian sarang mafia semua. Apa gimana deh? Gue kalau lihat orang gaya hidup mewah mikirnya mereka tuh pengusaha semua. Sekarang gara-gara ini pikiran gue berubah. Bisa jadi mereka ASN tukang nilai du duit negara Komentar Ed Faustine 29 Cuma bisa elus-elus dada melihat kelakuan ASN-ASN yang bertingkah Seperti pengusaha besar yang sukses dan bergerimang harta Itu sih wajar mereka flexing Tapi ini pegawai negara kok hartanya nggak sebanding gaji Tulis Ed Afung JP Bayi. Koy jabat kalau kaya raya dan terbukti korup Korup paling pantas dihukum mati. Komentar keras Ed Depramudia. Nah itu kawan ya beritanya, informasinya yang saya bacakan ya. Saya tidak kenal nih siapa ini Pak Sudarman Harjasa Putra. Nah yang jelas ini viral di TikTok, viral di grup-grup EA. Maka di situ ada rakyat berteriak tolong Pak Presiden Jokowi selamatkan kementerian ATR atau BPN dari manusia mengejar jabatan dengan mengalahkan segala cara. Nah ini belum ada klarifikasi. Ya belum ada klarifikasi dari uh, siapa ini Pak Sudarman Hargaya yang terciduk hartanya yang jelas warganet bertanya-tanya. Ya, Dari mana harta yang banyak itu yang dipakai oleh istrinya? Nah, ini semakin banyak yang terbongkar, ya, terkuat ke publik. Ters, ya, selesai Rafael Alun dan Andi Pramono. Ya, uh, ketahuan, ya, ketahuan. Iya, hartanya yang banyak, dan sekarang sudah masuk, uh, sudah apa dalam proses penyelesaian nah ini muncul lagi ini muncul lagi kalau memang yang namanya ASN gajinya itu kan sudah dipato makanya sekarang ini oh, warganet ini terus mencari siapa-siapa saja nih itu lewat medsos ya medsos ini memang paling mantap media-media sosial ya mencari oh ini keluarga apa oh PNS oh hartanya banyak itu langsung viral Ya, Thomas yang yang, yang di yang dijaka yang dijok jatuh ya. Nah ini nah, inilah efeknya kawan. Nah kita belum tahu kasus ini apakah benar yang di, yang dihadapi oleh E. Sudarman Harjasa Putra ini dari mana duitnya ini pasti juga akan dipertanyakan oleh warganet dan netizen. Maka itu rakyat di sini berteriak tolong Pak Presiden Jokowi selamatkan kementerian ATR atau BPN Ya badan pertanahan negara dari manusia mengejar jabatan dengan melakukan segala cara Nah belum lagi ada kasus tanah ya yang ada di Sumatera Selatan ini banyak Padahal Presiden Jokowi sudah selalu berulang kali menyampaikan di depan menterinya di depan publik lawan mafia tanah nah sampai-sampai Menteri Pertanahan ditaruh di situ General Bintang 4 mantan Panglima TNI ini sudah mulai terbongkar semua kawan namun sekali lagi kita tunggu klarifikasi daripada Sudarman Harja ini ya karena ini kan istrinya yang bermasalah nah, pasti seperti apa klarifikasinya dan itu hartanya dapat dari mana sehingga bisa seperti itu nah, ke depan, akan banyak lagi nanti yang tercidik ciduk begini kawan. Sebaiknya videonya